Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, JJ Official Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe Kemudian tekan loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari channel ini Oke, sebelum kita lanjut Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Kali ini saya akan mereview sebuah rumah dengan luas Ukuran 6x6 Rumah ini bertemakan minimalis eh, yang mempunyai lahan sedikit mungkin cocok untuk rumah ini. Kita lanjut ke denah. Di sini eh, ada dua kamar, kamar utama dan kamar anak, yang satu kamar mandi, kemudian untuk satu ruang tamu dan ruang makan. Oke okay, eh, mungkin hanya ini sedikit review rumah dengan luas ukuran 6x6 Jangan lupa share video ini eh, bila teman-teman menyukai video ini eh, Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Memberikan inspirasi dan sedikit rekomendasi untuk teman-teman eh, Yang mungkin berencana ingin membuat rumah Terima kasih dari saya sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh